Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Binastia dari Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi, MPM 208110230 dengan dosen pengampu Dr. Fikri, Fikri M.Si. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang utama ialah definisi vilaku agresi, dan faktor dari agresi. Yang pertama ialah definisi perilaku agresi menurut Robert A. Baran, mendefinisikan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datanya tingkah laku tersebut. Yang kedua menurut Freud mendefinisikan agresi sebagai cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan emosionalnya yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek seperti benda hidup maupun benda mati yang membangkitkan emosi itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor dari agresi. Yang pertama ialah prestasi. Banyak orang yang mendefinisikan prestasi adalah perasaan saya ketika sesuatu atau seseorang mengalangi saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan atau harapkan dalam situasi itu. Contohnya ialah seorang calon abdi negara merasa kecewa ketika namanya tidak ada atau tidak muncul pada saat panitia membacakan pengumuman hasil tes itu. Yang kedua ialah propagasi. Suatu tindakan oleh orang lain yang cenderung memicu agresi pada diri. Seringkali si, karena tindakan tersebut dipersepsikan besar dari maksud yang jahat. Contohnya ialah pada seorang anak murid SD, itu di oleh temannya kalau dia tidak akan naik kelas. Yang ketiga ialah agresi yang dipindahkan. Menurut Markus pada dan kawan-kawan, pada tahun 2000, suatu peristiwa pemicu ringan yang ditimbulkan oleh seseorang mengakibatkan orang tersebut menjadi target dari agresi dipindahkan yang kuat agresi, yang datang sebagai kejutan pada orang tersebut. Yang keempat ialah kekerasan dalam media sosial. Menurut Anderson pada tahun 1997, Berkowitz pada tahun 1993, Pike, Pike, dan Comstock pada tahun 1994, Hood, Wong, and Katzher menyatakan, bapak dan terhadap ke rasa di media mungkin memang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya tingkat rasa di negara di mana materi itu dilihat oleh sejumlah besar orang. Contohnya ialah dalam eksperimen pada jangka waktu yang pendek anak-anak atau orang dewasa diminta untuk menonton film atau acara televisi yang mengandung action atau yang tidak mengandung action kemudian kecenderungan mereka untuk melakukan negosiasi terhadap orang itu diukur sekian dari video ini mohon maaf ada apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh